Baiklah, tombol yang selanjutnya adalah tombol kriteria ketuntasan minimal. Di mana di sini kalian bisa melihat kriteria yang sudah Pak Syukur buat. Di mana KD31 kriteria minimalnya adalah 56, KD2 kriteria, minimal, kriteria minimalnya yaitu 33 dan sebagainya. Kemudian di sini kalian bisa melihat juga interval predikat, di mana nilai 83, sampai dengan 100 predikatnya adalah A, 66, sampai dengan 82 predikatnya adalah B, 49 sampai 65 predikatnya adalah C, dan di bawah 49 predikatnya adalah D. Dan kalian bisa melihat informasi KKM-nya seperti berikut ini. Fungsi dari KKM ini adalah kalian bisa menil, melihat berapa sih nilai minimal yang harus kalian didapatkan di dalam satu kali mata pelajaran. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.